Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pendistribusian 20 ribu Al-Quran yang tersebar di Kabupaten Tojo Una-Una diantaranya di, antaranya di uh, desa uh, Togean, desa Bambu dan lain sebagainya. Hampir tujuh jam kita perjalanan melalui laut dan kita langsung mendistribusikan ke beberapa pulau dan di situ subhanallah uh, masyarakat sangat antusias dalam menerima Al-Quran. Alhamdulillah eh, perjalanan pendistribusian Al-Quran sama dengan lembaga wakaf Nurul Taqwa dan sangat disupport oleh tim BWA yang subhanallah eh, kami dipersilakan untuk membersahami mereka dalam pendistribusian al ke pelosok negeri ini.